Baik, salam berjumpa kembali bersama kami di Dobi Akustik Musik Akustik, ya. Bagi yang senang bermain musik tentunya pernah mengalami yang namanya bosan dalam bermain musik itu. Jadi agar supaya bosan gimana sih caranya? Nah, kali ini saya akan mencoba uh, mengimprovisasi sebuah musik atau sebuah lagu dari Tanah Pasundan, Jawa Barat yang judul lagunya, apa ya? Ah, kayak ketawa lagi. Uh, lagu ini miliknya Mbak Lilis Karlina Oke. Okay. Kita coba ya. Baik, versi slow-nya kan ini dia. di laut akan asin sendiri utangnya dong thank you thank you nah. boleh dicoba Sudi. Kita sikat biar lebih hot tapi cuman gitarnya aja yang nyanyi